Every little thing you do, it gets me thinking Buy another shot, you got me drinking Girl, you shut me down and there's no witness Got me in my feels, she would never listen All the alcohol is in my liver I guess I lost and you're the winner Missing your touch, you were a good kisser I was born to saint, but now I'm a sinner all ballin, ballin' for you Wow, Toyota Rides dan Daihatsu Rocky kalah nilainya, sob. Honda SUV RS konsep resmi hadir di Indonesia. Cek spesifikasinya di sini. Toyota Rice dan Dehat Rocky, teman-teman Mungkin akan kehilangan pamornya dengan salah satu SUV mewah kelas Mini LCGC Honda. Mobil baru Honda ini resmi terdaftar di Indonesia melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa bulan lalu. Hal ini menciptakan persaingan yang kuat antara Toyota Rides dan Daihatsu Rocky. Andalan Honda di segmen mobil Mini LCGC ini juga dibekali dengan teknologi gila.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 Kutip dari YouTube Auto DP, mobil hebat ini sebelumnya pernah dipamerkan di GIIAS Auto Show di Surabaya. Sejak itu, banyak yang bertanya-tanya kapan mobil ini akan tiba di Indonesia. Dari depan, Anda dapat melihat bahwa lampu depan grill sempit Honda terlihat seperti mobil mewah modern. Bagian atas dan bawah cocok dan sangat keren. SUV Honda RS konsep ini juga memasang ventilasi udara tambahan agar udara bisa masuk dengan leluasa. Di sisi lain, Honda juga menambahkan aksen silver yang membuat desain mobil ini semakin elegan. Pada saat yang sama, tampilan samping Honda SUV RS lebih mirip Honda Harifei, dengan garis depan ke belakang yang jelas. Ada juga aksen hitam di atas ban yang mengelilingi rangka. Ini tandanya mobil ini bisa digunakan di berbagai medan shop. Sentuhan keren lainnya juga terdapat di bagian pelek bawah, membuat mobil ini semakin keren, guys. Dari belakang mobil ini keren banget gan. Karena ada lampu belakang yang menyambung dari kedua sisi. Di tengah ada ceruk di bagian bawah yang sangat cocok dengan plat nomor kendaraan. Pada lekukan bodi, terdapat pelengkap yang sesuai dengan tampilan depan, yang berarti keselarasan desain bodi.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 lupa silver yang ditambahkan Honda membuat mobil ini semakin keren. Sesuai spesifikasi teknis mesin SUV Honda RS, model four wheel drive menggunakan mesin 1.500 cm3 yang terinspirasi secara alami dengan tenaga gabungan 121 tenaga kuda dan torsi maksimum 145 Nm. Menurut informasi mobil yang terdaftar di situs Kementerian Hukum dan Ham. Harga SUV Honda RS konsep ini adalah 160 juta rupiah, belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Tentu membuat LCGC Mini seperti Rives dan Rocky berantakan.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 Show me down and there's no witness Got me in my feels. she would never listen All the is in my liver I guess I'm lost and you're the winner Missing your touch, you were a good kisser I was born a saint, but now I'm a sinner all falling for you Pop on my timeline, change your colors on me like you're tie dye. Got me falling for you while you took a sky dive. See you in another dimension. Can't sleep on my night sweats. Baby girl, you were my best. My best. Touch you, we're a good kisser First boy to sing, but now I'm a sinner oh.